candi sanggariti atau songgoriti adalah sebuah candi yang terletak di kota batu Jawa Timur Indonesia candi ini berasal di dekat satu sumber air panas yang di sekitarnya terdapat tempat outbound kota batu dan juga pasar wisata Songgoriti adalah candi tertua di Jawa Timur Yang belum diketahui secara pasti kapan masa pembangunannya Diduga berasal dari masa pemerintahan Busendok Yakni sekitar abad ke-9 sampai 10 Masehi Ketika perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sebagai tubuh candi berasal dari batu andesit dan yang dapat disaksikan saat ini merupakan bagian kaki candi candi Songgoriti berukuran 14,36 kali 10 meter tinggi 2,44 meter terdapat relung atau cekukan pada tubuh candi yang digunakan untuk tempat berdirinya arca cekukan di sebelah timur adalah tempat untuk arca ganesa yang kini arcanya tinggal sebagian sebelah utara sudah tidak memiliki arca karena hilang dan relung balat arcanya sudah tidak menempel tapi tersimpan di lingkungan candi arca tersebut adalah arca Agastya yang merupakan wujud lain dewa siwa karena bukti-bukti dari arca tersebut menunjukkan jika Candi Songoriti merupakan bangunan Candi yang bersifat Hindu, beraliran Siwa. Di tengah Candi terdapat lubang sampai dasar Candi yang terisi air. Pada sisi sebelah timur, Candi terdapat mata air panas yang berwarna kuning yang berarti air tersebut mengandung belerang menurut cerita rakyat setempat dahulu lokasi candi tersebut merupakan kawah dari gunung berapi yang mengeluarkan air panas yang akhirnya datang lampu supo yang membangun candi di atas kawah tersebut sehingga airnya tidak mengalir kemana-mana jadi ini pertama ditemukan pada tahun 1799 atau 1799 oleh Van Iseldx. Lalu diperbaiki oleh arkeolog Belanda pada tahun 1849 atau 1849 oleh Ring dan Brummen pada tahun 1863 atau 1863. Renovasi besar-besaran dan investarisasi dilakukan oleh Kenibel pada tahun 1902 atau 1902 dan berlangsung pada tahun 1921 atau 1921 sampai 1938 atau seribu sembilan well, Hai, buat temen-temen, eh, uh, tetap update, eh, uh, ke channel YouTube Ratu Bidadari TV. Uh, mohon didukung dengan like, comment, and subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Karena Ratu Bidadari TV akan memberikan sebuah edukasi Wawasan terkait tentang cagar budaya, eksplor tempat-tempat angker, dan pengetahuan-pengetahuan para leluhur dan budaya Silakan buat teman-teman Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV, dan buat teman-teman sendiri, sahabat-sahabat Ratu Bidadari yang setia mengamati channel Ratu Bidadari TV, jika kalian memiliki referensi, memiliki ide, atau gagasan, silakan berkomentar ketika Ratu Bidadari nanti tertarik mengenai komentar anda saya akan membahasnya lewat konten kreator atau konten YouTube Ratu Bidadari TV dan buat teman-teman bisa membantu Ratu Bidadari TV dengan memberikan referensi tempat-tempat situs bersejarah Entah itu candi, entah itu uh, arca, dan situs-situs bersejarah atau cagar budaya di tempat kalian. Yang sekiranya tempat itu sangat bersejarah dan memiliki nilai uh, keluar, keluhuran atau budaya leluhur yang adiluhung. teman-teman dan para sahabat Ratu Bidadari uh, bisa mereferensikan tempat-tempat angker tempat-tempat wingit dan tempat-tempat yang dimana uh, banyak hantunya lah karena Ratu Bidadari sendiri memiliki kemampuan supranatural kemampuan spiritual yang mungkin bisa membedah-membedah Oh, dimensi ruang dan waktu tapir kegaiban tersebut Silakan kirimkan alamat lengkap dan referensi tempat-tempat angker atau situs-situs bersejarah di daerah kalian jika Ratu Bidadari tertarik maka Ratu Bidadari akan mendatangi tempat tersebut untuk dieksplor untuk di Storikan Dan diabadikan Sesuai dengan kemampuan Ratu Bidadari Kota Wisata Batu Berlokasi di desa Songokerto Kecamatan Batu Kota Batu tepatnya Berada di area pemandian air panas alami Hotel Songgurdi Yang juga berdekatan dengan Taman rekreasi Tirta Nirwana Terdapat Candi Songgoriti, peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Pada abad ke-9, 10, sekitar tahun 886 atau 886, Candi Songgoriti adalah satu-satunya candi kebanggaan warga Kota Batu dan jarang diketahui sejarahnya oleh generasi milenial saat ini. Lokasi Candi Songoriti sendiri dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 dan hanya berjarak kurang lebih 15 menit dari alun-alun Kota Batu. Haryoto, selaku curi kunci, Candi Songoriti menceritakan bahwa dulunya di daerah Candi Songoriti tidak dapat dihuni oleh manusia karena masih berupa kawah panas. Namun setelah Embus Sendok yang merupakan raja Medang atau kerajaan Mataram kuno dan juga empu Supo saat melakukan perjalanan melihat di daerah Songgoriti jika dijadikan sebuah perkampungan sangatlah bagus. Lalu kemudian Embus Supo dan Embus Sendok. Melakukan meditasi Meminta petunjuk kepada yang maha kuasa Usai melakukan meditasi tersebut Akhirnya mendapatkan petunjuk Bahwa daerah Songkhoriti tersebut bisa ditempati manusia Asalkan kawahnya ditutup dengan sebuah candi Dan kemudian Busubo membangun sebuah candi Untuk menutup kawah tersebut Buat teman-teman, buat sahabat Ratu Bidadari Jangan lupa dan didukung, disupport channel Youtube Ratu Bidadari TV eh, Mohon di like, di subscribe, dan di komen Untuk membantu, mensupport, mendukung eh, channel Ratu Bidadari Tetap update dan tetap berkarya Terima kasih Salam dari saya Ratu Bidadari TV Dukun kondang Idola sejuta umat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Rahayu Rahayu